Thank <laughs> you. Anda sebagai pemungut pada 26 September 2020, bersamaan hari Sabtu dari pukul 07.30 pagi Sehingga pukul lima petang atau berdasarkan waktu mengundi yang diwajibkan. Orang-orang tua dan orang tua untuk keluar mengundi menurut masa mengundi yang dijelaskan sehingga diangkat pada katma reumatik menunggu dan memastikan penjarakan sosial selaras dengan prosedur kewaspadaan COVID-19. ...puan-puan juga digalakkan untuk membuat semakan nama pusat mengundi dan oh Dia tim papar buat bahan umum. Lossky. Kita hadapi masalah teknik terus sedikit. Yang dia kalau dia ada berapa second itu mbak? Kalau dia do satu menit? Pasti yang satu jam terus oh, tidak, bu? Menit. Tuh menit. Tuh menit. Tuh menit. Oh jadi Menit, menit, menit. Oke. Hai Hai guys. Hai, kita buat ribaan di Kampung Sungai. Eh hormat tuan. Jadi kita buat hebahan. Bagi rekod kepada pada 26 9 2020 di daerah Nikusabang pada 16. Jalankan tanggungjawab anda. Baiklah, kita menyarakan <tuhkan> daripada Johor. Nah, Okey. Jurni, mari lagi bahaya seperti seperti yang tercatat pada kad makluman penginap atau hotel card ini bagi mengelakkan keputusan di pusat mengundi dan memastikan perserahan sosial selaras dengan prosedur kawalan pergerakan bagi membantrak ubatan COVID-19. Atau panggilan telepon ketelian, kota 88 atau 088 Ya internetes ATM Flug temuan Anda, teman-teman T jogo Será! T喜欢ые сотрудники, которые выходные на провяженные lawsuit Bagi anda yang о коне Pre kommens acabetermOWOWの FDR, от FDR, laut AD belum belum belum kalau belakang memang cepat mabuk ya, memang tapi demi negara, enggak gak hari lagi hari lagi hari lagi 18 jam jam kohimo mesa sedop ontok 0000 naok 008 kohoy aham Penamaan, penamaan, menahan kopi tersebut. Ulangi, tanggal tanggal dari Nomor Atau panggilan telepon Dia Siapa? Kepaihaan kemudian senan mengundi pemilihan tegas Pagun Saga Papanau na tanggungan dokau Sebagai mengundi Untuk kedua padamonan Paham kusizam Dua ngapot Dua ngapot Pada kuonam Mantat jam Kutu tahung ngapot minit Dengan suwak Kusang jam Kuhimaw Min sasadam MySPR Semak Itali Pound Pengawit Ovid Hai, aku tahu malam apa tentangmu segala si semua. Sekarang ni sampai kita buat I kita akan tinjau uh, tinjau lagi apa. Selamat sejahtera semua. Banyak bobohan. Saya lupa ingat kilo. Saya lupa ingat kilo. Apa kita, ada kita ada tarap guys? Pukul lima tiga puluh. Pukul lima tiga puluh. Pukul lima tiga puluh. Pukul 请在投票位当天写到选民法及身份证前往口票中心<音楽><音楽><音楽><音楽><音楽> Mari <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> speechless speechless speechless, business. lupa panas, panas, panas kata tadi. panas ah. <gulis> <tries> <Gina. gulis> atau motion aplikasi produk turun pintar atau sistem tekanan dan sebagai pada 26 2020, Sabtu dan buku-buku sebidupi lupanya selama 9 atau berdasarkan waktu mengundi yang diwartakan Bagi Anda yang telah menerimakan maklumat mengundi atau voter card daripada SPR sila bawa card tersebut bersama card pengenalan Anda pada hari mengundi Tuan-tuan dan puan-puan juga dinasehatkan untuk keluar mengundi mengikut masa mengundi yang digalakkan seperti yang tercatat pada card maklumat pengundi So what does it cut? It's okay. But really, you have to remember the quota, the guarantee, and the name of the company. The client is okay. The remaining, but no tuan-tuan dan puan-puan juga dinasehatkan untuk kedua penyundi mengikuti silahkan diri- hari dan atau yang terus cembak sih tapi kalau dia tidak dia blok dia blok 三眼阿姨就在那裡年9月 请在投票日当天携带选民法及身份证前往投票中心 dua empat dua empat empat enam enam assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengumuman kepada semua pemudik pilihan raya negeri Sabah, marilah tunjukkan tanggung jawab anda sebagai pengundi pada 26 September 2020 Siap tidak bawa kart tersebut bersamakan pengenalan anda pada hari mengundi. Tuan-tuan dan puan-puan juga dinasehatkan untuk keluar mengundi mengikut masa mengundi yang digalakan seperti yang tercatat pada kart maklumat pengundi. <SILENCIO> Masa mengundi yang digalakkan Seperti yang tercatat pada kad maklumat mengundi Atau Water Card Ini bagi mengelakkan Kesesakan di pusat mengundi Halo, leleng orang Jumlah SMA Semujud Semoga Sabah Jau Sejujuh Terpaya Terpaya Terpaya Semenya Semenya Semenya Semenya Semenya Semenya Semenya Semenya Ya luaskanlah di mata kala. untuk waktu pertemuan hari nah, ya, oh. Sabtu. atau untuk keluar mengundi mengikuti masa mengundi yang dikalakan seperti yang tercatat pada kartu maklumat pengundi atau voters card. dan puan-puan juga digalakkan untuk membuat semakan bau kepada semua umur, Raya tanggungjawab anda sebagai pada 26 September 2020, bersamaan hari Sabtu dari pukul pagi petang, atau berdasarkan waktu yang selama maklumat umur, atau Daripada FDR, tidak kas tersebut Anda dalam daftar pemilih penyihatan raya. demikian boleh buat melalui. Selamat Maklumat penguji atau voters card. Ini bagi mengelakkan kesesakan di pusat mengundi dan memastikan penjarakan sosial. bagi sehingga suku yang tidak atau berdasarkan waktu mengundi yang diwakilkan. Bagi anda yang telah menerimakan maklumat mengundi atau berdekat daripada OCR. atau Web SPR di www.sbr.gov.my Atau muat turun aplikasi My SPR SEMAK di telepon pintar atau Ikut masa mengundi yang digalaskan Seperti yang tercatat pada kad maklumat pengundi atau voters card ini bagi mengelakkan kesesakan di pusat mengundi dan memastikan penjarakan sosial selaras dengan prosedur kawalan pergerakan bagi membentas wabak COVID-19. Gerakan berusaha dan, dan memastikan kegerakan sosial, gelar pengusung jilid kawalan pergerakan Ini bagi kebijakan dan memastikan sosial, pergerakan dan Covid-19. kesesetakan di pusat mengundi dan memastikan penjarakan sosial selaras dengan prosedur kawalan pergerakan bagi membanteras wabak COVID-19.